Salatullah Salamullah Ala Taha Rasulullah Bagaimana hukumnya ziarah kubur? Kuntunah itu kum'an ziarah til kubur Dulu aku larang kalian ziarah kubur Tak boleh Kenapa tak boleh ziarah kubur? Karena ada tiga Yang pertama meminta kepada yang dikubur hai mbah tolong menangkan pil kajah. dua karena dia memuji-muji yang dikubur hai engkau yang dikubur dulu waktu saya tak pernah sakit hai engkau yang dulu waktu dikubur menang tak pernah kalah hai engkau yang dulu dikubur maka diturunkan Allah ayat alhaqumun sur, kalian sombong menyombong hatta zur tuhul. Mam, oh, oh, oh, bir, sampai ke kubur-kubur tiga karena dikubur kubur mempersedih-sedih suami sudah meninggal dua tahun yang lalu ya hari ini jenguk <tik> <tik> jangan mempersedih diri yang lalu biar berlalu yang akan datang kawin lagi jangan <tik> bersedih sedih oleh sebab itu gara-gara tiga ini boleh setelah Islam kuat oleh ziarah kubur kenapa karena tiga pertama tazkiratan lil maut menengok kubur ingat mati yang kedua tudemi al ain melelehkan air mata yang ketiga turikun kulub. melembutkan hati hati nan kare ba acara melunakkan hati nan Kau go buya jadi kubur ziarah makam melihat kubur ingat mati Melihat kubur hati lembut Melihat kubur meleleh air mata maka pulanglah ibu Eh aku-apu pulang mana lagi dari kubur Ingat mantan Apa hukum pacaran Anak-anakku, adik-adikku Kalian yang sudah hijrah Jangan lagi ada pacaran-pacaran Janji Satu, dua, tiga Janji Jangan ada dusta di antara kita Buka HP, cari namanya delete. Buka FB, cari namanya unfriend. Putuskan. Allah besok langsung di-update status. Apa status dia? Bukan perpisahan yang kutangisi, caro ndak lama. Bullshit omong kosong pacaran-pacaran. Tak ada itu. Waktu pacaran semuanya indah-indah. Mau makan apa ya? Ini <tosito> <tosito> bread. <tosito> ya. Bohong saja itu. Perempuan suka di lambung-lambung lambung dengan kata-kata, laki-laki pula suka mengobral kata-kata. Berjumpalah ditambah bumbu-bumbu setan. Nah, akhirnya habislah kalian. Perempuan, kalian adalah timun. Laki-laki, kalian adalah durian. Durian berjumpa timun yang hancur siapa? Timun. Rugi kalian. Babak belur. kasihan betul suami kalian. Dapat bekas-bekasnya ya. <San> Saya hamba Allah dari Jakarta. Oh jauh. Saya ingin menanyakan apa hukumnya nikah beda agama? Nikah beda agama zina. Laki-laki yang binimu beda agama? Zina. Kalau sampai engkau muslimah gara-gara menikah sama beda agama lalu kau murtad maka neraka jahanam tempatmu. Oleh sebab itu muslimah muslimah baliklah taubat masuk balik ke dalam syahadat. ashadu allah ilaha illallah. Kau nikah sama dia berapa tahun dia udah tua pula mati cepat habis itu kau jadi kecanda ya, ya tapi kaya pak Ustaz. Iya kalau kau hidup kalau kau ikut mati juga hidup ini singkat saudaraku hati-hati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 begini banyak anak-anak lajang yang ganteng-ganteng di Batam, kenapa tak kalian selamat ke anak-anak di sini? Takbir. Allah! Yang sampai saya turun tangan. Pak Ustad, badan saya bertatu. Apa hukumnya bagi yang bertatu kalau sholat? Sholatnya sah. Orang yang bertatu mandi wajibnya sah, wudhunya sah yang sudah bertato tak usah kau ambil setrika lalu kau setrika tatumu. biarkan aja tatumu apa adanya seluruh orang di dunia ini mengatakan sholatmu tidak sah ulama ahlu sunnah wal jamaah mengatakan sholatmu sah tak usah kau risaukan tapi yang belum bertato jangan buat tatu ini orang waktu muda dulu tatunya ular kobra setelah tua kena diabetes kurus jadi cacing pita Masuk tegak berotot Gambar burung garuda Mau menangkap ular di tengah laut Gambar burung menyambar Begitu kurus keriput Burung puyuh mendukung Sudahlah dia jual Dia sudah tobat diejek orang Pak, bapak bertatu kan Sholat bapak tidak sah Menangis dan dia Udahlah lisut keriput enggak sah Tenang saudaramu, sholatmu sah, sah, tak usah kau risaukan masalah tatu itu. Ustaz ada tatu, guru-guru waktu sekolah, tapi tatunya tidak permanen. Sebelum berangkat sekolah, ambil spidol <tuh> Rano Bolehkah kita memposting foto kita di sosmed? Boleh, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Pertama, pakaiannya tertutup aurat wajah dan tapak tangan tutup kedua, jangan sendirian nanti foto kalian diedit beramai-ramai, ramai-ramai pose-nya jangan pose yang memancing, dulu banyak trend pose ha. ada dulu kan? saya buat di FB jangan anak gadis berfoto menjulurkan lidah karena yang menjulurkan lidah itu anjing anjing menjulurkan lidah dua pertama haus yang kedua sedang bernafsu. jangan menjulurkan lidah ini banyak sepuluh. gadis-gadis mulut huh. huh. huh. saya tanya kau tahu arti ini apa peace pha, damai ini bukan pis, jadikan aku yang kedua ini lalu lagi kalian kalau buat foto Allah kuakbar jangan sendiri ramai-ramai oh, nanti Otora oh, meramainya, ramai, ramai. Tunjukkan. Begini anak Diniyah Putri pengajian. Di mana-mana orang pengajian baru 30 menit. Di Diniyah Putri lebih sudah 1 jam 10 menit tetap matanya segar. Allah Akbar. Bagaimana caranya mengganti salat yang sudah lama bertahun-tahun lewat? La kafarat laha illa zalik. Solat yang dulu tinggal sejak akil baligh, tidak ada yang bisa menebusnya kecuali melaksanakan illa zalik solat itu sendiri. Menangis kau di pintu Ka'bah. Ya Allah. Enggak selesai brother. <laughs> Enak eh, aja. Selesai solat ambil tasbih. Allah Allah Allah Allah Allah enggak selesai. Salat yang lama dulu sepakat empat mazhab. Mazhab paling tua Imam Abu Hanifah Hanafi. Nomor dua Malik bin Anas Maliki. Nomor tiga Muhammad bin Idris Syafi'i. Nomor empat Ahmad bin Hanbal Hanbali. Sepakat empat mazhab Ahlu Sunnah wal Jamaah. Salat yang tinggal dulu-dulu wajib di diqabak. Qabak bukan qabak. Habis salat isya' qabak. Usalli fardal isya' arba'a raka'atin qabak'an. Habis subuh, kodok. Tapi kodoknya jangan di masjid, nanti ketahuan. Mana ada dia subuh? Besok dibuat langsung. Salli fardas subuh Rok ini Langsung teman di sebelah. Isis. Kodoknya di rumah. Berapa lama? Berapa lama kau tinggalkan sholat? Dulu kau akil balik, umur berapa? Umur 10. uh oh, kau cepat sekali umur 10 tahun akil balik habis ya. itu nyasar nyasar nyasar nyasar nyasar taubat umur berapa taubat? umur 30 ah dua 20 start 2020 habis 2040 2029 mati alhamdulillah lunas sholat yang tinggal tidak perlu digantikan ahli waris kalau ada bapak emak kita ninggal, sholatnya ada tinggal nggak perlu digantikan tapi kalau puasanya tinggal wajib biat bulukul maram min adilatil akam ditulis oleh Al Afis Ibnul Ajar Al asqalani disarah oleh Imam Sunani dalam Subulus Salam sarah bulukul maram man mata siapa yang mati wa alaihi syamun punya utang puasa solman huwaliyuhu ahli warisnya wajib menggantikan puasanya kalau solat tak perlu digantikan ahli wa waris jelas. Insya Allah ceramah Ustaz Somad selama ini jelas yang bilang nggak jelas itu nggak punya paket 4GB Bagaimana hukumnya lelaki menikah tanpa sepengetahuan istri pertama? <tik> Secara hukum pikir, sah kalau saya pulang ke rumah saya kasih tahu istri saya Istriku, aku tadi di Duri menikah Kemudian di Kandis menikah Di Minas menikah Sah, tiga-tiga itu sah Kecuali saya bilang empat Maka yang satu itu tak sah Karena bini tak boleh lebih dari empat Secara pikir, nikah sah Tapi tinggal negara kesatuan Republik Indonesia Ada namanya KHI Kompilasi Hukum Islam Indonesia Ibu-ibu, tenang Tenang dulu Kenapa saya katakan tenang? Karena menurut kompilasi hukum Islam Indonesia Tidak boleh laki-laki menikah Tanpa ada izin istri pertama Yang ditulis dengan perjanjian di atas materi 6000 Yang disahkan oleh pengadilan Maka jangan ibu cemas Bapak itu tidak akan bisa menikah Sebelum ibu membubuhkan tanda tangan setuju Kecuali nikah siri nah, Ini yang paling mengkhawatirkan kita Hmm. Kalau dia nikah secara syari, Menurut hukum PK Menurut hukum undang-undang Indonesia Tidak ada satupun Pak KUA di Indonesia Yang berani menikahkan suami orang Dengan perempuan lain Tanpa ada surat izin dari istri pertama Kalau ada berarti nikahnya nikah siri Perempuan jangan mau nikah siri Kalian yang nikah siri efek paling bahaya tiga Pertama, kalau laki-laki itu pergi kalian tidak bisa menggugat cerai karena pengadilan tidak mengakui dua kalau mati si suami si istri payah menuntut harta pusaka karena tak ada surat yang ketiga pembuatan akte kelahiran anak nah itu ini untuk menenangkan ibu-ibu yang khawatir ustadz apa hukumnya wanita yang mencintai suami orang Hidup ini ada yang kita bisa memilih dan ada yang kita tidak bisa memilih. Betul? Saya mau berceramah menghadap ke kanan atau menghadap ke kiri. Apakah itu bisa memilih? Bisa. Saya mau menghadap ke kanan, saya hadap kanan. Saya mau menghadap ke kiri, saya hadap ke kiri. Itu bisa memilih. Saya mau ceramah berdiri atau ceramah duduk. Apakah bisa memilih? Bisa, saya mau berdiri, saya mau duduk, terserah saya. Tapi ada yang tidak bisa memilih. Apa itu cinta? Cinta tak bisa. Maka ketika engkau cinta kepada orang tak bisa dipaksa, bisa tak? Kau harus cinta. Makanya Kais tak bisa meninggalkan Laila, karena hatinya sudah tertawan. Sampai akhirnya kais itu gila dan kais adalah orang yang sembuh di tepi Kaabah ayahnya berdoa di tepi Kaabah dan ketika kais sudah sehat maka ditanya oleh orang kais ya dunia ridu dunia wa kais kau suka dunia beserta isinya atau Laila nama perempuan itu Laila kau lebih suka dunia beserta isinya atau Laila apa jawab Qais baru debu yang menempel di sendal Laila lebih ku cinta daripada dunia beserta Isi. Ternyata kalau sudah cinta merasuk, jangankan Laila jangankan sendalnya, debu menempel di sendalnya lebih ku cinta beserta lebih daripada Isi. Oh. Jangan sampai kita diuji dengan cinta, apalagi mencintai bini orang. Lalu apa yang bisa saya lakukan, Pak Ustadz? Saya sudah terjebak ini. Apa yang bisa kita lakukan? Maka buanglah semua yang terkait dengan dia. Buang nomor HP-nya, delete dari FB and Jangan lewat di depan rumahnya. Buang semuanya. Setelah itu berdoalah kepada Allah supaya Allah membuat terlupa lupa ya Allah lumpuhkanlah otakku agar aku tidak lagi mengingat dia hmm. mudah-mudahan Allah membuat kita lupa semua dari mantan-mantan Insya Allah Baga yang aku adakah perlu mengambil wudhu untuk memegang Quran digital Tulisan Al Quran nampak jelaslah, jelas. Ini tulisannya, dipegang. Sedangkan tulisan yang ada di dalam sama seperti tulisan yang dimasukkan ke dalam kaca. Kita melihatnya dari balik kaca. Apakah orang yang memegang Quran dari balik kaca dia mesti berwuduk? Maka memegang Quran dalam bentuk tulisan yang zahir, la yamas suhu mutahharun. Tidaklah menyentuhnya kecuali orang yang mutahharun, orang yang bersuci berwudu maka abdul berwudu adapun orang yang membaca Quran maka tidak disyariatkan berwudu karena tidak zahir tidak nampak dia bisa hilang dia bisa hilang oleh karena tetapi membaca Qurannya bezakan antara memegang mushaf Al-Quran mushaf namanya sedangkan ini tidak mushaf bezakan antara memegang mushaf dengan membaca Quran adapun memegang mushaf maka berwudu adapun membaca Quran Naka tidak berwuduk pun boleh Tapi afdal berwuduk Supaya turun rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Ustaz Samad Yang saya muliakan Ini pertanyaannya Bagi saya sangat besar maknanya Seorang ibu hamil duluan Baru menikah Bagaimana status anak tersebut perempuan yang hamil duluan baik sebulan dua bulan tiga bulan empat bulan lima bulan enam bulan tujuh bulan dinikahkan nikahnya sah nikahnya sah buka nama kitabnya Al Al-Fiqhul islami wa adillatuh nama penulisnya Syekh Wahbah Az-Zuhaili dari Suriah Damaskus dekan fakultas syarif syari'ah nifas Damaskus. jadi Pak Kua tak perlu nanya ini berapa bulan itu bukan pertanyaan Pak Kua itu pertanyaan dokter <tuh> <tuh> nikahkan saja aku nikah dari bunyi tangan calon mertua itu bisa kau tebak itu sudah hamil duluan atau tidak. Kalau yang belum hamil itu lembut dia. Hai menantuku, itu belum hamil tuh. Tapi kalau hei antu. Ini kan nikahkan dengan tunai, usah ke sini lagi. Kepijakannya mencongkok kok <gusuk> Nah, itu udah hamil tuh. Nah, kalau sudah hamil dia nikah-nikahnya sah, nanti anak lahir tahu usah diulang lagi, sah yang jadi masalah, anak nanti lahir, tidak boleh pakai bin bapaknya, pakai binnya siapa? bin maknya bin Fatimah bin Aisyah, bin Khadijah enggak, Kebetulan nama maknya Tilan, ah bin Tilan lah <laughs> dua Kebetulan anak ini lahir laki-laki. Anak yang dalam kandungan tadi lahir anaknya laki-laki. -la, laki. Lahir adiknya sudah itu perempuan. Adiknya perempuan. Adiknya perempuan. Mati ayahnya. Hujatnya adalah kasar kali mati. Mati ayahnya. Adiknya jadi perempuan. Nanti kalau mau menikah si abang tadi tak bisa jadi wali karena hubungan mereka saudara seibu saudara seibu tak bisa jadi wali. Tiga bapak meninggal si ayah meninggal, si anak tak dapat harta warisan karena tak ada hubungan nak nak empat kebetulan anak pertama tadi anak gadis cantik dipinang anak lajang. pas nikah nanti si bapak tak bisa jadi wali walinya wali hakim pakku, pak kuah, banyak sekarang yang ngotot saya walinya, oh tak bisa mas bro apa salah saya saya kan bapaknya tengok wajahnya kan mirip mirip tak bisa DNA tak laku. Salah saya apa? Kau mencoblos sebelum hari raya. Ha? <laughs> bisa. Sebagaimana kita maklum Bahawa bulan Rabiul Awal adalah bulan Maulid Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam rangka menyambut dan memuliakan bulan ini diadakan kegiatan maulid dengan berbagai istiadat daerah masing-masing maklum memuliakan meneladani rasulullah sallallahu alaihi namun pada saat yang sama ada kalangan tertentu mengklaim sebagai ahli sunnah mengatakan kegiatan semacam ini bidah sesat dan menyimpang dari sunnah sallallahu alaihi wasallam saya tidak bisa jawab yang bisa menjawab ini adalah al hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, hafalan hadisnya tiga ribu hadis. Al-Hafiz yang membidahkan maulid, hafalan hadisnya tiga. Itu pun kalau laptopnya hidup. Baca sanat, hilang matan, baca matan, hilang mati laptop, hilang hadis. Dengar jawabannya baik-baik dari Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, syarah sohibu Bukhari, dia yang nulis nama kitabnya fathul bari syarah sahih al-bukhari beliau pula yang menulis kitab-kitab fikih kitab-kitab Talhis al-habir ditulis oleh imam khatimatul ufaz penutup para hafiz ketika tanggal 10 Muharram, apakah bapak dan ibu ditabalong kemarin puasa saya ulang sekali lagi memang kalau udah terlalu lama dengar ceramah ini kurang konsentrasi karena kurang cairan, dehidrasi dia ulang sekali lagi apakah ketika 10 Muharram bapak dan ibu di Tabalong kemarin puasa yang jawab puasa yang puasa saja kenapa berpuasa karena pada tanggal 10 Muharram Allah menyelamatkan Nabi Musa dan menenggelamkan Fir'aun, betul Allah menyelamatkan Nabi Musa itu tanggal 10 kemarin atau 3000 tahun yang lalu. 3000 tahun yang lalu, brother. Tapi kenapa diulang setiap tahun? 10 Muharram puasa, 10 Muharram puasa, 10 Muharram puasa. Itulah dalil boleh memulangi Maulid bertahun-tahun setiap bulan Rabiul Awal. Kenapa? Karena boleh mensyukuri nikmat yang sama pada tanggal yang sama diulangi bertahun-tahun. Itu yang jawab bukan Abdul Somad. Nanti kalau Abdul Somad yang jawab, apa itu Abdul Somad gak ada ilmunya, Ustaz ece, ece Ini yang jawab Al Hafiz Ibnu Ajar Al Asqalani dikutip oleh Al Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, nama kitabnya Al Hawi Lil Fatawi. Buka kitabnya. Boleh mengulang nikmat kalau nikmat selamatnya Musa, tenggelamnya Firaun boleh diulang tiap tahun. Adakah nikmat yang lebih besar daripada itu? Ada. Nikmat apa? Nikmat lahirnya Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi. Jelas? Perlu tambahan? Oke, okay, kita tambah yang kedua. Ada seorang laki-laki, namanya Abdul Uzza. Bukan Abdul Somad. Abdul Uzza, nama tuhannya Lata Uzza, Manat Hubal, Jipti Togut Naham. Abdul Uzza, hamba Uzza, namanya Abdul Uzza. Nama kerennya Abu Lahab. Makanya, kalau kenalan sama orang, tanya dua. What is your name? Abdul Somad. Nama keren Anton. Namanya Abdul Uzza. Nama kerennya dalam Quran Abu Lahab. Abu Lahab punya budak pembantu hamba sahaya. Namanya Suwaibah. Siapa namanya? Suwaibah. Pakai sa sa sa. Suwaibah. Dia pun panggil Suwaibah, datang kemari jaga adik ipar saya yang sedang hamil tua nanti kalau dia lahirkan anak sampaikan berita kemari oke okay, tuan maka zuibah pun menjaga adik iparnya bernama Aminah yang sedang hamil tua begitu Aminah melahirkan anak zuibah pun pulang good afternoon Mr. Abu Lahab selamat malam wahai Abu Lahab ya ada apa ponakanmu sudah lahir. Laki-laki apa perempuan? Kalau perempuan kubur hidup-hidup. Laki-laki Tuhan, senangnya Abu Lahab. Apa kata Abu Lahab? Wahai Zuwaibah, sejak malam ini engkau tidak lagi jadi budak. Kau kuangkat menjadi manusia merdeka. Bebas, sebebas-bebasnya. Abu Lahab bersedekah pada malam maulid Nabi. Bebas seorang budak hamba sahaya. Satu ekor onta paling murah, sekarang 70 juta. Itu pun onta-onta yang sudah pensiun. Jadi kalau onta 70 juta, budak hamba sahaya 100 juta, Abu Lahab bersedekah malam maulid nabi 100 juta. Kalau ada orang tabalong sedekah sahur 100 juta maulid nabi, itu baru selevel dengan Abu Lahab. Makanya untuk menyenangkan hati Rasulullah SAW, pas acara maulid kelahirannya, potongkan sapi, potongkan kambing, potongkan ayam, bagi manisan-manisan jangan lupa potongkan itik undang kaum muslimin muslimat dengan syarat oh ini syaratnya ketat maulid ini lima yang pertama baca quran yang kedua baca maulid yang ketiga tausiah, yang keempat doa yang kelima makan-makan kalau cukup syarat itu laksanakan tapi kalau ada maksiat di dalam maka tinggalkan tapi insya Allah, maulid-maulid yang dibuat umat Islam itu semuanya bernilai ibadah. Insya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kami minta do'a. Bagaimana cara menemukan jodoh kita tanpa pacaran Pak Ustaz? Ustaz, Ustaz, Ustaz, Ustaz Habib Kiai datang. Mereka punya banyak stok. Assalamualaikum Pak Ustadz ya. Ustadz punya pesantren kan? Punya Ustadz dekan fakultas syariah Ada mahasiswi kan? Iya. Tolong carikan saya yang ada empat-empatnya Pak Ustadz Kaya, cantik, bangsawan Dan barakhlakul karimah Insya Allah mereka carikan Ini ada Orangnya rajin Tapi pesek Ini ada orang yang mancung, tapi enggak solehah. Oh, enggak mau juga. Ini yang ada, ini cantik, bangsawan, gitu. baik, solehah, jilbabnya panjang. Yang ini juga, tapi baru meninggal. <tik> Kalau jodoh, takkan kemana. Itu kata-kata indah, tapi harus ada usaha. Usaha Ustadz ceramah diberi air minum Ini nyindir nih, enggak Diberi air minum Diberi air minum Lalu kemudian Apakah air minum itu memang sudah ditakdirkan untuk Ustadz? Iya Coba kalau dia tidak mau berusaha menggerakkan gelas ke mulutnya Dia cuma melihat aja senyum Masuk air itu ke mulutnya Tidak Harus ada usaha Usaha Anak-anak muda usaha enggak perlulah saya ajari anak muda ini. Tanya bapak-bapak Bapak ini malah udah ada yang dapat dua, ada tiga Ustaz, bagaimana hukum merayakan tahun baru masehi Menurut pandangan Islam Memakai kalender masehi oh ini panjang ceritanya siap mendengar ceritanya ada seorang kaisar dari negeri Romawi Romawi itu sekarang Rom Eropa kaisar ini namanya kaisar Julian siapa namanya? kaisar Julian kaisar Julian membuat kalender itulah dia kalender Januari, Februari, Maret, April kebetulan saya lahir bulan Mei apa arti may, "maybe yes, maybe no"? Maka setiap bulan-bulan ini ada makna Kaisar Agustinus, ahli dibuatnya Agustus. Ada patung kepalanya dua, satu ke sana, satu ke sana. Maka patung itulah dibuat tahun bulan pertama, namanya patung Januari. Kenapa Januari dibuat di awal? Karena kepalanya dua. Menghadap ke sana, 2017, menghadap ke sana, 2000 18 menghadap ke sana 2018 menghadap ke sana 2019 ini kaisar julian punya nama lalu kemudian kaisar julian meninggal kalender ini diambil oleh paus di Vatikan namanya paus gregorius siapa namanya gregorius dirobah nama kalender ini bernama gregorian kalender makanya cari di internet Gregorian Kalender karena yang membuatnya Paus Gregorius dimodifikasinya ketika PBB bukan pajak bumi bangunan Persatuan bangsa-bangsa kalau bahasa daerahnya United Nation Nation bangsa-bangsa United persatuan Manchester United itu sepak bola Berkumpul bangsa-bangsa akhirnya PBB mengambil kalender dari Vatikan Gregorian dipakailah yang dulu sebelumnya kerajaan-kerajaan-kerajaan Goa kerajaan Islam di uh, Sumatera kerajaan di Jawa memakai kalender Hijriyah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi masalah untuk diseragamkan di seluruh dunia Indonesia masuk anggota PBB dikirimilah kalender itu maka Abdul Somad pun memakai kalender itu Abdul Somad lahir 18 Mei tahun biarlah rahasia antara kita saya lahir 1977 umur 42 walaupun kelihatan seperti 22 apakah boleh kita pakai alat non muslim boleh, ini kamera non muslim punya ini non muslim punya alat non muslim dipakai boleh termasuk memakai kalender boleh tapi ketika sudah masuk dalam ritual ibadah, meniup trompet, tiupkanlah trompet wah itu sudah masuk dalam ritual, lalu kemudian menyala-nyalakan lilit, udah ritual maka oleh sebab itu, apalagi membuang waktu percuma apalagi sampai membawa anak gadis orang yang tidak mahram. kalau istri saya, dia saya bawa apa Ustaz? apa-apa, asal istri orang yang kau oh, sebab itu maka kita jaga, tidak ada cara lain, kalau kebetulan malam tahun baru itu nanti ada acara zikir di masjid Ustaz-Ustaz membuat acara tabligh akbar zikir datang ke masjid, ini eh, tikap tidak ada Pak Ustaz. habis isya tidur, saya nggak bisa tidur cepat kan sudah aku kasih tahu obatnya tadi habis itu tidur, jam Asal asemudah ah, dimakan obat itu 2 menit kemudian ah, selamatlah engkau insyaAllah, saya tidak tahu apakah di Gorontalo ada zikir atau tidak, kalau ada mau buat acara ada? Ah, bagus, datang hadir, pokoknya datang zikirnya dibuat dari jam 9, 10, 11 12, 1, etikab eh, solat tahajud, pulang supaya selamat anak-anak kita Ah, bonceng buat buat, buat besar-besar stiker di motor, seno tu bonceng. Katakan tidak bonceng. Di part belakang, seno tu bonceng. Di depan, seno tu drag. Katakan tidak pada narkoba. Ayo. Malam tahun baru, yang paling banyak laku, boleh saya ceritakan? Sabu-sabu. Yang kedua, kondom. Tadi kan udah janji, saking banyaknya orang buat dosa. Ustadz Somad, besok Ustadz datang ke kampung kami ya, acara malam tahun baru, saya mau kumpulkan anak muda semua supaya jangan keluar. Kenapa pak? Saya sudah tanya tukang ayam, dua ribu ayam laku, mereka bakar bakar bakar bakar. Membakar ayam tidak salah, tapi ketika meyakini makin banyak asapnya naik ke atas, maka rezeki makin banyak sudah merusak akidah kepada Allah dan yang paling celaka Pak Ustaz orang tahun baru bukan cuma ayam dia dia bakar, ayam orang pun dia bakar juga Na makanya nanti tidak ada alasan kalau ditanya Allah kepada bapak bupati kepada bapak wali kota oi bupati kenapa wargamu malam tahun baru tetap buat dosa aku sudah buatkan zikir ya Allah mereka tak datang maka Alhamdulillah kita jaga negeri ini supaya tetap menjadi negeri Baldatun, Rabben, Bagaimana hukumnya mendengarkan dan menggunakan alat musik menurut Islam Syekh Yusuf Al-Qaradawi Nama kitabnya Min Fiqhid Daulah Nama kitabnya Fiqhul Musiqa Wal Aghani Sudah diterjemah ke Bahasa Indonesia Penerbit Gemah Insani Press Al-Zina Kalam Musik itu sama macam kalam Cakap, ngomong Kalau ngingat mati Ajak perang jihad visabilillah Boleh Tapi kalau musik mengajak berzina Musik ngajak bunuh diri Dulu ada musik Kalau kita dengar Bawaan kita mau mati aja Habis itu kita pun bunuh diri Tak boleh Musik ngajak berzina Cinta satu malam Tak boleh Tapi kalau ngajak ingat mati boleh orang kaya mati orang, mati orang miskin mati boleh. Bila Israel datang memanggil boleh, tapi jangan dinyanyikan waktu acara pernikahan. Ustadz kan zaman sekarang banyak wanita yang menggunakan bulu mata tempel. Yang bulu mata ini yang mana? Ini, ini. Ini. La'anallahul washimat. Allah melaknat tukang buat tato wal mutashimat minta buatkan tato wal mutanmisad mencabut, mencukur, merobah wal mutafallijat mengotak-atik gigi. Kalau giginya memang tak layak, boleh. Ada kalau senyum dia tiga hari kita tak bisa tidur. Ah, itu boleh, dia bawa ke dentis, boleh. Tapi yang sudah layak, banyak sekarang orang sudah layak, bagus, di otak atik. Dipakai, dulu kawat jemuran, sekarang untuk gigi. Pakai warna-warni lagi, Senin hijau, Rabu ungu, Kamis pink. Kalau jumpa, otak ha. atik tak boleh. Plastik semua, sampai ini pun plastik. lentik plastik, ada orang bakar sampah, layu. Tak usah Kau cantik bukan karena plastik itu Tapi kau cantik karena kecantikan dari dalam awaknya apa? Inner beauty Karena cahaya tahajudmu Karena munajatmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Menyambung rambut Pak Ustaz Allah melaknat yang menyambung rambut Tapi saya kena penyakit Pak Ustaz gugur semua gundul Kan saya tak nampak Suami saya melihat Pak Ustaz Kasih tahu dia bang ini takdir dari Allah Walaupun aku gundul kau terimalah apa adanya Aku tak pernah request Kata suami Apapun adanya dirimu Aku terima engkau adinda Karena yang berambut sudah ada satu lagi Tak bergurau Jangan berang Insya Allah Bapak itu bisa menerima ibu apa adanya Kita doakan supaya hati bapak tak berpindah ke lain hati Insya Allah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 Nakanya jangan langsung datang jenguk orang mati kalau nggak berani menjamkan mata. Biarkan dulu agak-agak antrian kelima ke enam kan? <tuh> Datang ke sana pejamkan matanya. Allahumma fulan ibni fulan tahu Betapa kita tak ada apa-apa. Angkar sampai ke pemakaman. Tegak berdiri kau di samping liang lahat. Tengok ke dalam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 Saya ingin bertanya perihal teori sejarah Yang mana zaman dulu kala ada manusia purba Namun saya yakin bahwa manusia pertama itu Nabi Adam Lalu apakah manusia purba itu benar-benar ada Pak Ustadz? Adakah ayat Quran atau hadis yang menjelaskan manusia purba? Nabi Adam panjangnya situnazira'an 60 hasta Saya berapa hasta? Satu hasta nih, dari ujung nih ke sini. Satu hasta, dua hasta, tiga hasta, empat hasta. Karena kita udah lama kenal tambah sikit lima hasta. Nabi Adam 60 hasta. Kalau begitu Nabi Adam panjang sekali. Lalu kemudian berkurang, berkurang, berkurang, berkurang. Anak saya ini last edition. Yang paling kecil. Sedangkan manusia purba itu jutaan tahun yang lalu. Dari fosil-fosil yang ditemukan dalam tanah. Sedangkan dari Nabi Adam ke Nabi Muhammad SAW tidak sampai jutaan tahun. Maka kita sebagai orang yang beriman meyakini manusia pertama adalah ah, Adam alaihi salam. Kita bukan revolusi, evolusi dari makhluk purba, monyet, Monyet, monyet, monyet, monyet, monyet berubah jadi orang. Bukan. Kita bukan monyet. Ada yang mau ngaku dia monyet? Enggak ada. Itu teori dari Darwin punya. Kata Darwin, namanya Charles Darwin, dunia ini isinya air semua. nggak ada tanahnya, air. Lalu air ini dicinari cahaya matahari menguap. Lalu muncullah tanah. Lalu ikan yang dalam air berevolusi naik ke darat, manjat pokok kayu berbulu jadi monyet. Monyet tadi berevolusi, evolusi, evolusi, evolusi jadi orang Ini teori masih diragukan Kenapa? Karena kalau monyet itu berevolusi Kenapa setelah jadi kita kok nggak berubah lagi? Abdul Somad Kenapa Abdul Somad tidak berevolusi jadi makhluk baru? Apa kayak namanya gitu? Nggak ada Ini menunjukkan bahwa manusia bukan evolusi dari monyet Tapi manusia memang makhluk yang berdiri sendiri Diciptakan Allah di surga Lalu dikirim ke dunia yang jelas makhluk Allah dua wama khalaqatul wal insa jin dan manusia maka kita meyakini itu sesuai yang tersebut dalam Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa sama berbakti sama orang tua dengan berbakti sama mertua kau jumpa istrimu itu umurnya berapa 25 tahun selama 25 tahun itu ngasih makan dia siapa? bapak sama maknya, sedangkan ayam saja tak dikasih orang ayam ikan lele, tak akan dia kasih kenapa dia mau mengasih anak gadisnya kepada engkau, sedangkan kau tak pula ganteng, PKI pendek kecil hitam kenapa dia mau mengasih kepada engkau? emakmu sayang padamu karena kau anaknya ayahmu sayang padamu karena kau anaknya tapi ini bukan emakmu bukan ayahmu tapi mau mengasihkan anak gadisnya padamu kira-kira mana yang lebih hebat orang tua pemertua mertua oleh sebab itu jangan kau beda-bedakan sayang kau pada makmu sayang pada mak mertuamu sayang kau kepada ayahmu karena dia memberikan anak gadisnya yang the best yang terbaik inilah anak gadisku yang paling cantik padahal di kampung tu banyak yang lebih cantik ya, tentu anak dia di pujinya oleh sebab itu maka yang selama ini tak sayang pada mertua balik dari pengajian ni mudah-mudahan sayang dia pada mertuanya Insyaallah. semoga uas selalu sehat amin tolong jelaskan mengenai dajjal secara terperinci agar kami dapat menjelaskan kepada anak cucu mengenai bahayanya juga cara agar dapat selamat dari dajjal bentuk dajjal seperti Nabi Isa tapi perbuatannya melawan Allah maka disebut dia dengan al-masihid dajjal sebelum salam kita mohon Allahumma inni a'uzubika min a'zabi jahannam wa min a'zabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarifitnatil masihid dajjal ada Isa yang asli, Al-Masih. Ada Isa yang hoaks. Namanya Al-Masihid, Dajjal. Dia tunjuk langit. Ya sama imtiri. Hai, langit. Turunkan hujan. Turun hujan. Dia tunjuk bumi. Ya arzi umbuti. Hai, bumi. Tumbuhkan tanaman. Tumbuh tanaman. Dia tunjuk mayat, Ya Om Hai, mayat Tegak berdiri. Mayat bisa hidup lagi. Orang menyangka dia al-Masih Isa, padahal dia adalah al-Masih Dajjal. Cara selamat dari ad-Dajjal tiga: yang pertama, sebelum salam baca doa, yang kedua, hafal sepuluh ayat pertama, surat Al-Kahfi. Yang ketiga, baca surat Al-Kahfi tiap malam Jumat, mulai nanti malam. Habis maghrib, malam, siang, sore, petang, pagi, silakan. Yang karyawan susah, besok jam 12 masuk masjid, baca surat Al-Kahfi, habis surat Jumat, lanjutkan lagi, maka insya Allah diselamatkan dari Ad-Dajjal. Jangankan Dajjal, cucu Dajjal aja keluar semua sudah bingung. Belum Dajjal yang asli lagi. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan dari dajjal insya Allah. Apa hukumnya Muslim mengucapkan selamat Natal Dan tahun baru Bagi non Muslim dan Nasrani, karena kita Muslim Ada juga teman yang Nasrani Hai tetanggaku, Hai abangku Hai saudaraku Kau tidak seakidah Dengan kita sudah lama berkawan sejak kecil. Kita sudah lama bertetangga sejak dulu. Akhirnya kita percaya kau tidak tersinggung kalau aku tidak mengucapkan selamat Natal karena ini terkait dengan akidahku. Sebagaimana aku datang ke rumahmu saat itu kau sudah makan P dan P Kau ajak aku. hei Salman, ayo kita makan kemudian aku tidak mau, dan saat itu kau juga tidak tersinggung, karena itu bagian dari ajaran agama sebagaimana kau tak tersinggung waktu kau ajak aku, aku tolak, maka bisa juga dua. begitu juga lah kau tak tersinggung saat aku tidak mengucapkan Natal karena Natal terkait dengan akidah, saudara, maka tidak dan semua tetap menjaga persatuan sesama umat islam berbuah islamnya bersatuan antara sesama warga negara republik indonesia yang tidak seagama saudara akhir -saudara katolik saudara-saudara protestan yakin kau paham orang yang tak paham yang reseh aja yang masalah ini betul, -betul? Apa tanda-tandanya taubat seseorang itu diterima Allah subhanahu wa ta'ala? Ada perubahan. Aku Alhamdulillah sudah hijrah, sudah taubat. Apanya berubah? Dulu celananya pendek, sekarang sudah tertutup. Tapi kalau ngaku taubat, tak ada. Sombongnya minta ampun. Ustaz, saya sudah taubat ini Pak Ustaz. Kalau Ustaz tidak percaya, tanyalah seluruh Batam ini. Mana hotel yang tak pernah saya ajak PTS berzina? tanyalah semua, mana minum kamput, tua, kasbek, mix-mix uh, semua tak pernah saya minum ini toh, buat apa mau cerita kesombongan orang tobat kok bangga dengan masalah lalu dosanya kalau cerita dosa, melelehkan air mata bukan aku, sombong, ada perubahan dalam perilaku Pak Ustaz, itu dulu orang pelitnya minta ampun, wakil Pak Ustaz tapi setelah dia tobat Pak Ustaz sekarang, kalau ada penggalangan dana oh, berapa? 5 ribu perat Bagaimana hukum cadar itu Ustaz? <San> <San> <San> Syekh Ibn Zaymir, Syekh Ibn Lubas, Syekh Twigri, Masihab Ambali dari Saudi Arabia, dari Riyadh, dari Makkah, dari Qasim, dari Madinah Itu mengatakan cadar wajib Entar yang bercadar dengan yang tak bercadar, nanggala, nanggalah, nanggalah, nanggalah, nanggalah, yang sudah bercadar Jangan eh, diejek. Ini mana yang ngejek-ngejek Hai, ninja nih. Perempuan bercadar Berarti dia menjalankan ajaran Islam Kalau kau mengejek Perempuan bercadar Berarti mengejek ajaran Islam Mengejek ajaran Islam berarti mengejek Nabi Sama juga poligami Ajaran Islam Mengejek poligami berarti mengejek itu Kalau Ustaz, kalau pergi ke Mekah untuk haji tapi uangnya pinjam dari bank boleh apa tidak? Bank syariah. Bank Aceh syariah. Boleh. Masa oh, pergi, masa pengutang ibadah Pak Boleh ngutang. Pak Haji pinjam duit 2 juta setengah aku mau kurban Kurban bulan berapa? Bulan Zulhijjah Nanti kelapaku panen bulan Muharram Boleh Ada yang akan membayarnya boleh Yang tak boleh itu Pak Haji pinjam duit 2 juta setengah Apa yang akan kau bayarkan? Kuserahkan pada Allah SWT Nah itu tak boleh Misalnya kau PNS Lalu pergi kau ke syariah lalu kata orang bangsa ini akadnya murabah, ah nanti dapat bantuan sebelum berangkat sudah lunas saya tidak tahu di Gayo Lewis kalau di Pekanbaru Riau store 2017 berangkat 2031 2030 melekal maut datang <tose> insyaallah mudah-mudahan kita bisa berangkat haji insyaallah bagaimana menurut akidah kita jika menyukai k -pop? walau hanya sekedar suka saja ada seorang papa koma tahu koma koma tuh sikit lagi titik di ruang ICU tahu arti ICU ICU you, you don't see me ambo mencali, waang, waang, bisa mencali, ambo dia sudah koma titik titik titik titik koma sikit lagi titik sudah mau mati, kata dokter, cipto Mangun kusumo, bawa pulang ke rumah. Karena sudah tak lama lagi, mati. Akhirnya pas mau dibawa pulang ke rumah, tiba-tiba dia terbangun. Sehat, sadar. Dokter heran, ditanya, kamu tadi pingsan, koma, iya. Kenapa tiba-tiba bangun, apa yang kau lihat? Ketika aku sedang koma tadi, tiba-tiba ada orang yang datang kepadaku dan bertanya, kapan tablik akbar? Siapa yang datang? Kusak Sobat dan dia jumpa saya langsung mengaku katanya waktu dia koma itu Ustaz Somad datang bertanya kapan tablik akbar? akhirnya dia terkejut, dia terbangun dan dia buat tim pengajian tablik akbar lama saya berpikir kok bisa saya datang waktu dia koma? saya tanya, bapak selalu dengar ceramah saya? selalu, habis 4 giga untuk Ustaz aja bapak kalau mau tidur nengok apa? ceramah Ustaz kalau pagi nengok apa? ceramah Ustaz di kantor nengok apa? ceramah Ustaz baru saya paham apa yang paling sering kita tengok Itulah yang akan datang Waktu kita koma dan sakaratul Udah paham jawabannya? Nangkap? Nah, anak ini putri cerdas Apa maksud ceramah usat? Kalau kau sering suka K-pop Nanti waktu kau koma, K-pop telah datang Kalau kau suka nonton Bollywood India Nanti waktu koma ada Datang Amitabacan sama Sanjay Dutt. Bolehkah dalam ibadah sehari-hari Misalnya sholat kita gabungkan pendapat empat mazhab Jangan menggabungkan empat mazhab itu nanti cenderung pada tata bukrohos Main-main mazhab Pokoknya saya berpedang pada mazhab syafi'i saja. Walaupun dulu waktu kuliah di Maroko saya pakai mazhab guru-guru kami mazhabnya Maliki Indonesia Syafi'i Maroko Maliki beda mazhab Maliki pak Ustaz mazhab Syafi'i kalau udur air satu dua tiga nanti air tu telinga satu dua tiga mazhab Maliki mazhab Syafi'i kalau Maliki lah basahkan tangan semua <tik> <tik> <tik> <tik> mazhab maliki mengusap kepala langsung dengan telinga, satu kali usap dan ketika bersentuhan kulit mazhab syafi batal selesai utuh, saya salaman dengan ibu, kabar ibu kena ujung, batal kalau maliki enggak kalau bersahwat, batal, kalau enggak bersahwat enggak batal Pas ada acara nikah. Selamat ya. Kena hujung. Habis itu dia sholat. Allahu Akbar. Loh, ente kok gak hudung? Gak batal. Aku kan gak ada sawat. Pantinnya jelek gak usah. <tik> <tik> Tapi saya tidak main-main mazhab. Walaupun saya tahu mazhab maliki. Saya tetap istiqomah pakai mazhab syah. Fi. Karena cenderung nanti khawatir main-main mazhab. Bismillah mazhab syafii Jahar. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Mazhab Hanbali, Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Salat subuh, Mazhab Syafi'i pakai kunar Sami Allah, Riman Hamidah Allahumma adina fi man hadain Wa afina fi man afain Mazhab Maliki Kunar niat sebelum luku Walam yakullahu kufuan ahad tapi saya tak main-main masa. -main Subuh tadi saya jadi imam di Jambi. Saya pakai mazhab salam. Salam ya Allah, Hormiwan, Fahidah. Tapi bagi saudaraku yang dari ormas Muhammadiyah, Muhammadiyah mentarjikan mazhab Hambali, silakan tidak pakai kurun. Jangan kelai gara-gara ini. Dulu antara NU MU sama Muhammadiyah berdebat sampai jam 3 malam. Subuh pakai kurun, kata NU, MU. kata Muhammadiyah, nggak pakai kurun. Alhamdulillah sekarang tidak ada lagi pertikaian karena sama-sama enggak sholat subuh <tik> yang penting sholat subuhnya makanya dibuat temanya sukses berkarakter menghormati perbedaan mazhab saya secara ormas lima tahun jadi sekretaris lembaga bahsul masail nahtadul ulama pakai mazhab sebi tapi saya punya kawan dari Muhammadiyah Mereka pakai mazhab hambali Tapi saya tidak campur-campur mazhab Supaya tidak terjerumus dalam main-main mazhab